Pantai Pangandaran dinobatkan sebagai salah satu pantai tercantik di Pulau Jawa. Pantai Pangandaran memiliki bentangan pantai yang luas. Pantai ini telah menjadi objek wisata Pangandaran sejak tahun 2012. Pangandaran merupakan bagian dari selatan Pulau Jawa yang terkenal karena ombak besarnya. Namun pantainya landai dengan rentang waktu antara pasang lautnya yang relatif lama. Ombak pemandangan yang tenang dan pemandangan matahari yang spektakuler membuat pantai ini begitu menawan terlebih ketika sore hari. Kawasannya terbagi menjadi dua bagian yakni Pantai Pangandaran Barat dan Pantai Pangandaran Timur. Keduanya dipisahkan oleh daratan yang menjorok jauh ke lautan atau yang biasa disebut sebagai teluk. Pantai Pangandaran merupakan pantai yang menghadap ke samudera Hindia, pasir putih dan pasir hitam, disertai dengan kondisi alamnya yang masih indah dan alami. Ditambah lingkungannya yang bersih dan berombang tenang serta pemandangan matahari terbenam yang spektakuler. Di pantai Pangandaran ini terdapat sebuah daratan yang menjorok ke laut dikenal yang sekarang menjadi cagar alam atau hutan lindung yang dikenal sebagai cagar alam pananjung seluas 530 hektar Tanjung inilah yang mengambat atau mengurangi gelombang besar untuk sampai ke pantai serta jarak antara pasang dan surut relatif lama sehingga memungkinkan orang untuk berenang dengan aman. Di dalamnya terdapat gua-gua yang terbentuk ratusan bahkan ribuan tahun. Gua alam yang terbentuk itu di dalamnya terdapat bebatuan stalaktit, endapan berbentuk batuan keras dan batuan granit yang menggantung di langit-langit. Kondisi pantai yang menjorok ke laut membuat gelombang cukup landai sehingga banyak nelayan dari wilayah lain datang. Selain itu, terdapat pula menara pengawas milik Baywatch atau biasa disebut lifeguard. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup esensial bagi Kabupaten Pangandaran. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan yang mengunjungi Pangandaran mencapai 10.000 hingga 11.000 pada akhir pekan akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, sebagai salah satu langkah pencegahan COVID-19. Pada saat Pangandaran diturunkan tingkatan PPKM-nya dari level 2 ke level I, Jumlah wisatawan di akhir pekan meningkat menjadi 30.000 wisatawan. Okupansi hotel-hotel setelah diturunkannya level PPKM mencapai 75 setelah sebelumnya hanya 50 akibat pembatasan kerumunan dan mobilitas masyarakat. Objek wisata yang diandalkan adalah pantai. Pantai-pantai yang terletak di Kabupaten Pangandaran antara lain. 1. Pantai Pangandaran, 2. Pantai Karapyak, 3. Pantai Karang Nini, 4. Pantai Lembah Putri, 5. Pantai Karang Tirta, 6. Pantai Batu Hiu, 7. Pantai Batu Karas, 8. Pantai Madasari. Di samping pantai, objek wisata yang cukup dikenal selain pantai-pantai karangnya adalah cukang tanah, dikenal dengan sebutan The Green Canyon. Membelah Cijulang Cukang tanah dinamai berdasarkan adanya jembatan alami yang terbuat dari tanah. Nama Green Canyon digagas oleh seorang Prancis bernama Bill John berdasarkan plesetan dari nama Grand Canyon di Amerika Serikat. Selain itu, objek wisata lainnya yang juga turut diangkat adalah Green Valley di Citumang serta Pepe dan Hills. Kabupaten ini terkenal memiliki beragam wisata pantai karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan laut. Namun, Pangandaran ternyata juga memiliki tempat wisata alam lain berupa sungai, gua, hingga cagar alam. Bagi wisatawan yang gemar dengan wisata alam, Pangandaran adalah destinasi wisata yang cocok untuk berlibur dan refreshing. Berikut adalah sejumlah tempat wisata alam di Pangandaran. 1. Pantai Pangandaran Berbagai macam aktivitas dapat dilakukan di Pantai Pangandaran. Pantai ini landai sehingga wisatawan bisa bermain air dengan cukup aman. Pantai Pangandaran juga memiliki beberapa fasilitas untuk aktivitas olahraga air. Wisatawan dapat menaiki wahana banana boat dan jet ski sebagai sarana menyusuri perairan pantai. Pada sore hari, wisatawan juga dapat duduk-duduk di pinggiran pantai sembari menikmati pemandangan matahari terbenam. Fasilitas di pantai ini tergolong lengkap. Ada lahan parkir yang luas, penjaga pantai, pemandu wisata, dan pusat informasi. Ada pula penginapan dan kafe. Pantai Pangandaran dibuka untuk umum hingga malam hari. Namun, terdapat jam buka yang berlaku hanya untuk kegiatan bermain air, yaitu pukul 6.17 waktu Indonesia Barat. Harga tiket masuknya adalah Rp6.000 per orang. 2. Green Canyon Green Canyon adalah wisata alam berupa aliran sungai yang diapit dua bukit bebatuan yang menembus Goa. Wisata ini terletak di Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang. Nama Green Canyon merupakan sebuah pelesetan dari Grand Canyon di Sungai Colorado, Amerika Serikat. Tempat wisata ini juga dikenal sebagai Cukang Tanah. Wisatawan dimanjakan dengan panorama alam yang indah, dengan tebing-tebing batu yang tinggi, dan pepohonan yang lebat di sekitarnya. Suasana di Green Canyon kian teduh. Kebanyakan aktivitas yang dapat dilakukan adalah di sekitar sungai dan basah-basahan. Salah satu aktivitas adalah body rafting. Aktivitas olahraga air seperti arung jeram, tetapi tidak menggunakan rakit maupun dayung. Aktivitas lain yang dapat dilakukan adalah berperahu menyusuri sungai Cijulang. Perjalanan di perahu ini berlangsung selama 30-45 menit pulang pergi. Pada hari Senin Kamis Green Canyon buka pukul 8 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada akhir pekan, jam bukanya pukul 7.30 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Khusus Jumat, Green Canyon buka pukul 13 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tiket masuk ke Green Canyon sudah termasuk dalam pembelian paket body rafting, yaitu seharga Rp 225.000 per orang. Untuk masuk ke kawasan Green Canyon wisatawan cukup membayar parkir seharga Rp5.000 untuk mobil dan Rp15.000 untuk transportasi besar seperti bus. 3. Pantai Batu Hiu Pantai Batu Hiu menawarkan keindahan pemandangan laut lepas samudera Hindia dari Bukit Karang. Pantai ini disebut juga sebagai tanah lotnya Jawa Barat karena batu karangnya yang menjorok ke tengah laut seperti di tanah lot di Bali. Pantai Batu Hiu berlokasi di desa Ciliang kecamatan Parigi, Pangandaran. Pantai ini cocok sebagai tempat untuk bersantai karena memiliki hamparan rumput hijau yang memberikan nuansa teduh. Semilir angin laut pun menambah nyaman suasana. Wisatawan tidak disarankan untuk berenang di pantai ini. Ombak samudera Hindia yang dikenal ganas dan bergelombang tinggi cukup membahayakan. Batu karang yang tajam juga dapat membahayakan keselamatan wisatawan. Pantai Batu Hiu memiliki sejumlah spot foto menarik. Salah satu spot foto ada di atas bukit kecil. Wisatawan dapat berfoto dengan latar belakang panorama lautan yang biru. Umumnya wisatawan dapat berkunjung daripada pagi hari untuk menikmati matahari terbit atau di sore hari untuk menyaksikan matahari terbenam. Fasilitas yang disediakan di Pantai Batu Hiu adalah area parkir, gazebo, dan sejumlah warung penjual makanan dan minuman. Harga tiket masuk Pantai Batu Hiu adalah Rp6.000 per orang.